Hai hai hai Kebanyakan cerita soal zombie seperti The Walking Dead, World War Z, dan Trying to Busan, Virus dengan cepat mengubah manusia menjadi monster haus darah Tapi dalam seri The Last of Us yang diangkat berdasarkan video game dengan nama yang sama menghasilkan cerita yang berbeda Dan saat ini, serial adaptasi dari video game The Last of Us sedang naik download Serial pesutan HBO tersebut menunjukkan bagaimana jamur mengambil alih dunia dan mengubah manusia menjadi zombie. Bagi kalian yang belum tahu, secara garis besar The Last of Us menceritakan tentang perjalanan Joe atau Pedro Pasca sang penyelundup yang bertugas mengawal Ellie atau Bella Ramsey untuk melintasi Amerika Serikat pasca apokaliptik. The Last of Us sendiri menceritakan tentang kehidupan setelah terjadinya wabah mirip seperti zombie. Diceritakan pada tahun 2003, sebuah virus jamur membuat korban yang terinfeksi menjadi haus darah dan dengan mudah menginfeksi orang lain. Kondisi ini menyebabkan kekacauan dan memicu pandemi global. Selain karena jalan ceritanya, Serial ini juga menjadi perbincangan lantaran menggait aktor dan aktris asal Indonesia, Christine Hakim dan Yayu Onro. Selain itu, Jakarta juga menjadi salah satu latar tempat dalam serial yang diceritakan sebagai daerah pertama menyebarnya virus. Ngomong-ngomong soal wabah zombie, akibat terinfeksi jamur, seorang ahli sains menjelaskan. Hal ini logis namun dengan sederet evolusi dan mutasi genetik. Dengan cara yang fantastis, ada hubungan logis antara jamur yang mengubah manusia menjadi zombie. Tetapi, kemungkinan besar tidak akan terjadi dalam kehidupan nyata, kata Ian Will. Tetapi, ada juga para ilmuwan tidak khawatir tentang jamur yang berevolusi untuk mengubah manusia menjadi zombie. Namun bagaimana jadinya?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 Ternyata sebelum menginfeksi manusia, jamur telah terbukti menginfeksi semut. Pencipta The Last of Us, Neil Druckmann, mengabarkan, ia terinspirasi oleh sebuah video alam yang menunjukkan jamur, Opiochordeside unilateralis, menginfeksi semut peluru. Cordeside adalah kategori parasit serangga yang luas, tetapi hanya Opiochordeside yang mengendalikan tubuh inangnya. Sekitar 35 dari jamur opio Cordyceps ini diketahui mengubah serangga menjadi zombie. Tapi pakar jamur parasit di New York Botanical Garden jauh arah jauh yakin jika ada 600 jenis. Tanda-tanda pertama infeksi adalah sebuah perilaku yang tidak menentu dan tidak normal. Para ilmuwan sendiri awalnya mengira parasit mengambil kendali fisik inangnya dengan menumbuhkan sel jamur di sekitar otak. Lalu kemudian, ia akan membajak sistem saraf serangga untuk mengendalikan ototnya. Namun, tahukah kalian sob? Ternyata otak semut yang terinfeksi itu dibajak dan mendorongnya untuk memanjat tanaman terdekat. Jamur lantas memakan organ dalam semut dan menjulurkan batang panjang melalui kepalanya kemudian meledak dan menghujani semut di bawahnya. Dan dari situlah siklus zombifikasi berlanjut. Para ilmuwan sendiri masih belum yakin bagaimana jamur-jamur itu melakukannya. Tapi mereka yakin jika proses ini telah disempurnakan oleh jamur selama berabad-abad. Namun jika diperhatikan lagi, apakah benar jamur tersebut hanya menginfeksi serangga seperti semut? dan tidak bisa menginfeksi manusia? Nasop membahas tentang bisa tidaknya manusia terinfeksi oleh jamur ini? Ternyata, jika jamur benar-benar ingin menginfeksi mamalia, diperlukan jutaan tahun perubahan genetik, ujar Araujo. Setiap spesies jamur pencipta zombie berevolusi untuk menyesuaikan dengan serangga tertentu. Misalnya, Cordyceps yang berevolusi untuk menginfeksi semut di Thailand tidak dapat menginfeksi spesies semut yang berbeda di Florida. Jika melompat dari spesies semut sulit, untuk melompat ke manusia itu pasti sci-fi atau skins fiction, tapi gagasan bahwa suhu berperan dalam infeksi jamur tentu masuk akal, kata Will. Namun, tahukah kalian? Jika ternyata ancaman dari penginfeksian ini juga bisa datang dari kenaikan suhu lusop, tahukah kalian, jika ada jutaan spesies jamur yang diperkirakan ada di dunia ini, dan beberapa ratus diketahui berbahaya bagi manusia? Satu hal yang melindungi kita dari infeksi jamur yang serius adalah tubuh manusia yang hangat. Pada suhu sekitar 36 derajat celcius, Tubuh manusia terlalu panas bagi sebagian besar spesies jamur untuk menyebarkan infeksi. Namun ternyata ada juga loh salah satu spesies jamur yang mampu menginfeksi manusia, yang bahkan menurut para ilmuwan mungkin dihasilkan dari suhu yang memanas, yang disebut Candida auris. Jamur ini sendiri ditemukan hingga tahun 2007 lalu dan telah berada di tiga penua yang berbeda. Selain sebuah wabah yang bisa menginfeksi semut, namun ternyata ada salah satu akun Instagram bernama wowcreepy__id memposting sebuah gambar yang bertuliskan beredar korban penyakit rusa zombie yang juga mampu membuat manusia terjangkit dan menjadi zombie. Tetapi pada kenyataannya, fakta tersebut belum ada bukti sama sekali bahwa penyakit rusa zombie tersebut bisa menjangkit dan menular pada manusia. Sarangan para ilmuwan dan organisasi kesehatan WHO baru sebatas memperingatkan. Sejauh ini belum ada bukti yang mengkonfirmasi bahwa CWD dapat ditularkan ke manusia dari rusak. Ia juga tidak menginfeksi sapi atau hewan peliharaan lain. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?